Tiga ya. hmm. hmm. tambah tujuh kurang sembilan. Ah, payah. Apaan sih, Ra? Payah, payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini, temen Rara yang payah. Lagi bete, ya? Kok menyong gitu? Ih, kesel! Rara kesel banget! Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Rak? Biasanya kan, kamu yang ngeselin. Temen Rara... Minta tolong diajarin melipat kelinci Eh dia dapat nilai bagus Tapi gak bilang makasih sama Rara Oh gak bilang makasih <tuk> <tuk> Iya Dia malah bilang kelinci kamu jelek Ra Padahal punya dia kan Rara yang bikin hmm. Udah ikhlasin aja Ra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 Belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apa belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang nggak ikhlas? Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima. Kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh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 Ini apaan ya? Ih, lucu ya. Bisa muter-muter kok, kayak pernah lihat. Hmm, kayak permen tapi bukan. Wow. Astagfirullahaladzim, monster <laughs> nusa! Alkitab aja, kalian lagi ngapain sih? Ini namanya miniatur tata surya. Kok di sini ya?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 banget. Coba deh kamu baca surah Al-Araf ayat 54. Di situ dijelaskan tentang penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, keren-keren keren. Keren. Iya dong. Nusa gitu loh. <laughs> Udah keren. Smart of course. Iya kan, pak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 Berapa kali Umma bilang? Kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Woma. Kenapa kamu? Terus itu tuh, TV. Hmm? Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong, sayang. bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin kalah terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Pasir. Musah sih. kamu. Kok rara? Ih. Berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Uma. Musa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Mana Uma enggak marah. Kemarin air di wastafel lu Kamu lupa matiin kan? Ih. Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita enggak boleh mubazir. Oke. Okay. Oke. Okay. Siapa takut? Um. Hh. Oh. Hmm. <sari> <sari> ah. Ini segini pas. <tuh> <tuh> Rara yang mau maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara, maksudnya gimana? Allah? <tuh> maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain Lihat, kasihan tuh anta Masa jatah makannya kalian kurangi? Hmm? Uh. Uh. Mm. Maafin rara ya tak. Kesian uh. Makasih ya Uma, udah ngingetin kita Insya Allah kita nggak mau basir lagi Alhamdulillah kalau gitu supaya nggak mubazir, uang jajannya umah kurangin ya. Hah? Tidak.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 Iya ya, kan hujan Allah oh, yang ciptain. Hujan <tuh> turun adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hmm. Oh ya, kamu ingat gak dua waktu turun hujan? Hmm. Oh ya, Allahumma sawiban nafian ya Allah turunkanlah.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 Kalian kalau mau main hujan, boleh kok Tapi jangan lama-lama, ya? Hah, huh? beneran rumah? Iya Yura! Ehi, asik! Asik! Allah, dialah yang mengirim angin Lalu angin itu menggerakkan awan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 Ayat empat puluh delapan. adalah budaya Indonesia senyum sapa salam Umma ini maksudnya gimana sih masa gitu aja ngetahu sih senyum itu kayak gini nih siapa itu kayak gini Halo guys <gülüyor> salam itu Assalamualaikum <tuh> ya kalau gitu Nusa juga tahu rak.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 Pantesan, Nusa suka dipanggil. Abang Nusa, mana kau? Sama Pak Ucok, terus suka disapa gini sama Mbok Darmi. Mas Nusa, sini monggo gue mampir sektor. Oh iya, Rara juga suka dipanggil. Duk Roro sudah pulang sekolah, tuh. Terus Mbak Rara cantik banget gitu, mah.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 nah gitu dong dan abang nusa hah besoknya lagi mas nusa uh. terus akan nusa ah, ya iya. hmm. atau bro bro <laughs> mas bro <laughs> mas bro nusa <laughs> serah kamu deh <laughs>